Halo sahabat, bagi kamu yang merasa kesepian atau membutuhkan kenalan yang banyak tentunya juga membutuhkan media yang bisa menghubungkannya dengan banyak orang ya teman-teman Untuk itu perlu kita ketahui dan mencoba rekomendasi beberapa aplikasi yang mirip Ome TV yang bisa dicoba secara gratis di ponsel Android kamu Nah penasaran mau tahu apa saja daftar aplikasi video uh, yang mirip Ome TV terbaik Simak berikut video ini, sampai selesai guys. Nah sahabat, aplikasi yang mirip Ome TV terbaik, yang pertama yaitu Chattoos ya teman-teman. Untuk kamu yang berniat mengasah kemampuan bahasa asing dengan langsung bertemu dengan native speaker, tentu saja Chatos adalah aplikasi yang wajib untuk dicoba teman-teman. Nah teman-teman, aplikasi ini aman untuk digunakan ya, karena... Harus melewati registrasi data diri secara lengkap, sehingga dalam uh, berkenalan dan melakukan video call menjadi lebih aman, dan kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store. Oke, sahabat, kita next lagi yang berikutnya yaitu live chat video chat with girl aplikasi ini juga menghubungkan penggunanya dengan beberapa negara dan bisa digunakan dengan mendaftar data diri terlebih dahulu teman-teman sama halnya dengan chatos ya, aplikasi ini bisa digunakan untuk mempelajari berbagai macam bahasa asing dengan langsung terhubung bersama native speaker ya teman-teman penggunaannya juga sangat mudah dan bisa digunakan baik untuk pemula sekalipun teman-teman Dan kamu bisa mendownload aplikasi ini secara gratis di Google Play Store Oke okay, sahabat kita next lagi yang berikutnya yaitu aplikasi yang bernama Bermuda Video Chat Bukan teman baru ya teman-teman Aplikasi ini juga bisa digunakan untuk saling bertukar informasi dan skill dari berbagai negara teman-teman Tentu saja selain langsung praktik berbicara, menggunakan aplikasi video call random juga akan melatih kesiapan karena penggunanya tidak mengerti akan terhubung dengan siapa dan apa yang akan dibahas nantinya teman-teman. Nah teman-teman, dan kamu bisa mendownload uh, berbuda video chat ini secara gratis di Google Play Store.